rahasia Sim Suryon yang belum terungkap pernah bekerja di bar dan terkenal dengan nama Nyonyana. Pada episode 8 drama Penthouse Season 3, kita dibuat bertanya-tanya tentang apa yang terjadi sebenarnya pada Sim Suryon di masa lalu dan bagaimana kehidupannya sebelum menjadi ratu di Penthouse. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa Sim Suryon hidup di Amerika dengan menikahi seorang pria. Dari pernikahannya itu, Sim Suryon melahirkan anak kembar yaitu Seok Kyung dan Min Sol ah. Selain itu kita juga mengetahui bahwa suami Sim Suryon telah dibunuh oleh Joe Dante dan setelah itu Sim Suryon menikahi Joe Dante dan tinggal di Korea. Selain fakta Sim Suryon adalah anak dari perusahaan konstruksi Simon, kita juga tahu bahwa selama ini Sim Suryon telah ditipu oleh Joe Dante. Karena selama ini Sim Suryon dibodohi oleh Joe Dante yang telah menukar anaknya dan membuat hidupnya menderita. Namun pada episode delapan yang baru saja tayang, kita dibuat semakin penasaran tentang masa lalu Sim Suryon. Karena Chon Sojin Jin menyebut dan bertanya pada Jo Dan;te tentang masa lalu Sim Suryon yaitu di bar mana dulu Sim Suryon bekerja, hal ini membuat kita bertanya-tanya bagaimana bisa Sim Suryon pernah bekerja di sebuah bar bahkan Sim Suryon adalah Nyonya bar itu yang akrab dipanggil dengan sebutan Nyonya Terlebih skandal Sim Suryon yang pernah bekerja di bar inilah yang digunakan oleh Chon so Jin untuk melengserkannya dari jabatan Direktur Yayasan Chong ah. Bahkan saat ditanyai terkait kebenaran pekerjaan Sim Suryon tersebut, Sim Suryon sama sekali tidak berkata apa-apa bahkan tidak membantah tuduhan itu. Jadi ada kemungkinan bahwa Sim Suryon bekerja di sebuah bar sebelumnya dan saat itu dia akrab dipanggil dengan sebutan Nyonyana. Bahkan saat diprovokasi oleh Chon Sojin pun, Sim Suryon tak membantah tentang tuduhan itu dan malah membenarkan jika semua bukti tentang masa lalu Sim Suryon telah dihapus. Hal ini semakin menimbulkan spekulasi tentang masa lalu kehidupan Sim Suryon. Karena selama ini kita mengenal Sim Suryon sebagai seorang wanita yang lemah lembut dan tidak mungkin bekerja di sebuah bar. Dan yang paling aneh, apa alasan Sim Suryon menghapus semua catatan dan bukti tentang masa lalunya?